Nah, sambil ada yang mendengar dan sekarang sudah saya rekam Anda yang daring ini termasuk kelas yang sangat beruntung ya, saudara-saudara Tidak harus berangkat pagi-pagi, tidak harus berjuang di jalan Tidak harus mengikuti protokol cuci tangan, kiri-kanan, dan lain-lain karena itu, manfaatkan kesempatan daring ini dengan sebaik-baiknya. Kemungkinan, November ini, fase daring tetap dan fase PTM juga tidak berubah. Jadi, Anda menikmati daringnya itu sampai November berakhir. Jadi, memang perlu disiapkan mentalnya sedemikian rupa. Oke, sudah waktunya saya kunci. Ya, dah. Minggu yang lalu Sampai mana batasnya? PTS? Minggu kemarin? Ada yang mau bicara? Minggu kemarin PTS Ya, minggu kemarin sampai mana? Mengirimkan tugas? Minggu lalu? Jumat hmm. kemarin? Iya PTS kak PTS PTS ya tentang apa tegangan tali keseimbangan siapa siapa yang mau bicara ini mikrofonnya Feriza ah, ya ya nay ada momen inersia keseimbangan tali terus bidang miring Oke, okay, ya, jadi ada lima ya Soalnya, bukan hanya ada dua. Nah, ya, dinamika dan kestimbangan. ya, makasih, Del Baik, hari ini Kita juga akan tetap melanjutkan PTS-nya, tapi saya jelaskan Dulu apa yang akan Anda kerjakan Dan nanti saya bagikan di kolom Chat uh, Tempat penugasannya Karena itu saya Perlu Ini saya mau screenshot dulu gambar kita yang tidak muncul wajahnya itu saya kurangi 10 sudah saya tidak perlu mengulang-ulang apakah kameranya menyala atau tidak pada shoot yang pertama yang tidak kelihatan kameranya sudah saya kurangi sepuluh, gitu. Biar nggak usah aja melanjutkan ke kelas 12. Saya ulangi lagi, slide 1. Kalau cuma menunjukkan gambar pelapon aja tidak ada gunanya. Ya, sekarang matikan kameranya. Nanti saya akan mengirimkan pada kolom percakapan tempat Anda mengisi tugas. Kalau ada teman-teman yang di luar dari grup ini dengan berbagai alasan ingin menjawab, maka saya tidak akan menilai pekerjaan beliau. Tolong sampaikan itu kepada beliau yang ada di luar ya, Naila, atau yang lain. Ya, Pak. Kali ini kita belajar tentang koordinat titik berat Kita mulai dari kerangka dulu Nah yang disebut dengan kerangka adalah uh, Kumpulan kawat-kawat Yang disusun sedemikian rupa Nah saya berikan ada tiga batang yang pertama ini panjangnya 8, lalu yang di belakang ini dua, kemudian yang ke bawah ini empat, yang di atas tiga, yang ini dua, yang ini empat. Nah, kalau kita tandai, di sini ada kawat pertama, kawat kedua, dan kawat ketiga. Kemudian kita buatkan Kolomnya kawat, lalu panjangnya kemudian koordinat x, koordinat y, xn kali ln, yn kali ln. Ingat, kawatnya ada 3, 1, 2, 3. Masing-masing panjangnya, kawat 1, ini panjangnya adalah 10. Kawat 2, panjangnya itu 4-3, berarti 7. Kawat tiga ini panjangnya 2 tambah 4, ya ini 6. Kalau kawat pertama ini arahnya mendatar, berarti titik beratnya itu adalah separoh dari panjangnya. Karena jumlah panjangnya adalah 10, berarti X-nya adalah separuh dari 10, yakni 5. Tetapi, kawat pertama ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan kawat kedua, yang berjarak Setinggi 4 cm dari paling bawah, sehingga YN-nya kita tulis dengan angka 4 Lalu, kawat nomor dua posisinya ada di titik ini karena separuh dari 7 itu adalah posisi YN, jadi tiga setengah di situ. Maka, x-nya menggunakan bantuan kawat pertama sejauh delapan. Kemudian kawat ketiga yang ada di atas, tingginya dari paling bawah itu adalah 7. Sebab dia tidak bisa berdiri sendiri. Tetapi kawat ini, kalau kita ukur separoh dari eh, arah mendatarnya, dia akan mempunyai nilai tiga. Jadi kalau saya tuliskan posisi tiganya itu ada di titik tersebut. Nah, berarti titik tersebut berapa jauhnya dari 8 Berapa jauhnya dari 8 ini, ke sini? Lebih berapa dia? 2, 2 ditambah berapa sampai jadi 3? Karena 2 tambah 4 ini, 6, 6 bagi 2, 3. 3 cm dari ujung sini maksudnya. Berarti berapa lebihnya dari ujungnya 8 tersebut? Lebihnya adalah adalah 1, sehingga 8 ditambah 1 menjadi 9. 9. Nah, sudah ditemukan angka-angkanya seperti itu. Kalikan satu-satu. Ini menjadi 50, ini menjadi 56, 63, karena X kali L. Lalu Y-nya kali L, 40, ini 42. Tolong dibantu, 3,5 kali 7 berapa? 3,5 kali 7 berapa ya? 4,5, Pak. Ya, kemudian ini dijumlah masing-masing kolom ln, xnln dan ynln. Untuk mendapatkan x0 adalah sigma xnln dibagi sigma ln. Untuk mendapatkan y0 sigma ynln dibagi sigma ln. Sigma ln berapa ini? 23 ya. Arya, betul lah 23. Atau di sini Rendra sudah masuk belum? Ada Rendra lah. Ada, Pak. Ah, ya. Bantu Rendra. Jumlahkan XNLN ya, NLN. Siapa yang sudah Nyalakan aja mikrofonnya. Nanti Anda tidak ya, menyalakan M mikrofonnya enggak paham. Ya, Amanda. 169. Yang mana tuh? Yang XLN LN. Oh, XL, X, XNLN. Ya, 169 bagi 23 langsung. Lah ini, YN ln berapa? Siapa yang lain yang bantu? 1065, Pak. 106? 106. Ya, masukkan 106,5 Dibagi 23 Sama dengan 169 bagi 23 Ya, ayo Del Kamu kerja keras nih, mikrofonnya mati 169 bagi 23 106,5 Dibagi 23 berapa? 4,6 Yang mana itu? 4,6 yang 106,5 bagi 23. 4,6 lah. 4,6. 4,63. 0 Sudah 4,63 aja. Benar. Lalu ini 169/23 berapa? 7,34, Pak. 7,34. Oke, sudah ditemukan dua koordinat, maka Anda menuliskan Letak koordinat titik beratnya menjadi 7,34 dan 4,63. Jadi Z ini adalah koordinat titik berat. Jadi yang dijelaskan oleh De Priscilla Dewi itu teoritis dari titik berat. Sementara yang kita hitung ini adalah koordinat titik berat. Koordinat jadi koordinat itu sudah menyatakan letak lokasi, seperti kebiasaan Anda memesan makanan lewat Grab atau Gojek, di mana koordinatnya, di mana lokasinya. Nah, itu yang dimaksud. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Ya, Katrina, silakan. Kalau memang tidak bisa mengikuti, silakan coba masuk lagi. Biasanya, kalau sudah pernah masuk, walaupun di-lock, bisa masuk lagi. Tuh. Nanti, kalau saya buka lock yang lain akan berebutan masuk. Tidak sesuai lagi dengan jadwal. Baik, ini sudah di-screenshot atau bagaimana? Sudah belum? Sudah di, sudah, di sudah Sudah? Sudah, Pak. Sudah, oke. Okay. Baik, kalau sudah sekarang catat tugasnya. Ini soal pertama. Enggak sulit-sulit. Sulit. Ini soal pertama ya, langsung nanti dikirimkan jawabannya di formulir yang akan saya bagikan. Nah, silahkan dilihat angka-angkanya. Ini satu-satu, ini dua, ini enam, ini dua, ini tiga, ini tiga, ini tiga. Tentukan koordinat titik berat kerangka ini ini soal nomor satu yang nanti Anda taruh di jawaban formulirnya kirimkan gambarnya, upload gambarnya dengan penyelesaiannya petunjuknya ada seperti contoh nomor satu tadi Nah, Deo, silakan difoto. Yang belum contoh untuk menjawab soal nomor satu tadi, silakan difoto atau di screenshot, print screen kalau menggunakan laptopnya. Kalau sudah Kenapa? bisa dicat ya, silakan. Uh, kalau kalau misalnya bolehlah, Pak. Kita pakai cara sendiri gitu Pak Boleh, asal jawabannya cocok Dengan jawaban saya Tidak papa apa, -apa Jah mm -mm. mesti harus mengikuti ini Tapi jawabannya cocok, Jepnya seperti apa Bagaimana Priscilla Dewi? Sudah dicatat belum? Sudah dipotok? Oke, kalau tidak ada respon Saya anggap sudah Nah ini soalnya Koordinatnya sudah saya berikan. Ini sekilas ada empat kawat ini. Ada kawat yang dua tambah enam, satu satu, dua tiga dan tiga tiga. Di manakah letak koordinatnya? Nah itu nanti anda jawab lewat Google Form. Baik, kalau ini sudah saya geser lagi, yaitu koordinat. Bidang Nah, saya ambil contoh Bagaimana sebuah bidang Yang bentuknya L terbalik L terbalik ini digabung Seperti Lego Kemudian masing-masing mempunyai jarak eh, Ini dua. Ini tiga, kemudian yang ini 4, yang ini 6. Yang berarti, kalau kita tarik panah, tingginya ini berapa, yang merah? Tinggi yang merah ini berapa? 8, 5, Delapan. Benar, 8 tingginya, kemudian... Panjang yang ini berapa? 7 Bagus, 7 Ada lagi yang belum diketahui ukurannya? Sudah dapat semua ya? Nah, tugas kita berikutnya adalah uh, Tarik diagonal Masing-masing bidang Tarik diagonalnya Dengan menarik diagonal, maka saudara-saudara bisa melihat di sini adalah letak koordinat. Misalnya saya katakan bidang ini bidang 1. Nah ini adalah bidang 2. Berarti di sini letak x1-nya dihitung dari paling kiri. Lalu di diagonal bidang 2 itu arah dari kirinya. Jadi kalau arah dari kiri, nah, saya gambar situ adalah letak dari X2 X1 nya yang mana? yang ini tadi ini X1 X1 disitu kemudian yang Y1 nya adalah dari bawah ini sampai ke titik itu dari yang bawah ini sampai titik ini dinamakan Y1 kemudian dari titik ini sampai yang paling bawah, yang warna merah marun, itu adalah Y2. Maka kalau kita menuliskan koordinatnya, ada dua bidang. Masing-masing luasan, Xn, Yn, kemudian Xn, An, Yn, An. Bidangnya ada dua tuh, bidang satu bidang dua. Bidang 1 ini ukurannya adalah 3 kali 6. Berarti luasnya 18. Bidang 2 itu lebarnya 7, tingginya 2, berarti 14. Nanti Anda akan lihat apa gunanya 8. Nah, sekarang kita lihat bidang 1. X1 itu adalah separo dari lebar. Nah, lebarnya ini 3. Berarti separoh dari lebarnya adalah 1,5 YN Y1 adalah separoh dari garis tingginya Garis tingginya ini bukannya 8 Tetapi 6 saja Sehingga luasnya 18 tadi Separoh dari 6 ini adalah 3 Pindah ke bidang 2 X2 dilihat dari kiri X2 lihat dari kiri Nah karena ini lebarnya 7, maka separoh dari 7 adalah 3,5. Kemudian 2 tingginya, separonya ditambah dengan 6. Jadi Y2 itu separoh dari 2 ditambah dengan 6. Itu gunanya tadi 8. Separoh dari 2 itu 1 ditambah 6, berarti tingginya 7. Nah sekarang ini dikalikan, satu-satu. 18 kali satu setengah, kemudian ini 18 kali tiga, setelah itu 14 kali tiga setengah, dan 14 kali 7 Ini dijumlah, hasil perkaliannya ini dijumlah, sama juga itu dijumlah. Ini berarti jadi 32. Saya tinggal menunggu resultan xn an berapa, resultan yn an berapa sehingga x0nya dibagi sigma an dan y0 yn an dibagi sigma an ya silakan siapa yang mau bicara siapa yang mau menjumlah 18 kali satu setengah ditambah 14 kali tiga setengah Berapa angkanya? Penjumlahannya 5N 18x3, bukan 18,3 ya 18x3, ditambah 14x7. Ada yang bisa membantu saya. Kalau nanti ada yang melihatnya itu pelan. Nanti saya coba upload ini ke YouTube dan silakan Anda menonton ulang. Untuk bisa mengerjakan tugasnya, ada? Ya, silakan dibantu. Delapan belas kali. X langsung jumlahnya berapa? Dua? A atau langsung sudah dapat? X0? Sudah dapat, Pak. Ya, ya. Berapa X0-nya? Dua tiga tujuh lima. Ya, lalu Y0-nya berapa? Dua tujuh lima. Saya ingin tahu dulu jumlah ini berapa nih? Oh, jumlah yang itu. Nah, jumlah yang di dalam hmm. cloth itu. Ini berapa? Ini berapa? Yang di dalamnya SNAN uh, 76. 76 bagus. YNAN 152. 152. Oh ya, oke, 152 dibagi 32, silakan. 4,25 restuntap. Eh, 4,75. Berarti Z0 adalah 2,375 dan 4,75. Nah, itu dia yang ditanyakan dalam koordinat titik berat. Kalau Anda masih mengalami kesulitan karena penjelasan yang begitu cepat, jangan lupa saya juga cepat begini karena mengingat kuota saudara. 152 yang mana, Deo? YNAN. Nah, itu jawaban dari uh, cara menyelesaikan bidang ini. Bagi yang belum sempat melihat, silakan nanti menonton ulang video yang akan saya unggah ke YouTube. Baik, berikutnya adalah soal kedua, silakan difoto dulu. Kalau tidak sempat difoto, silakan nanti melihat videonya supaya saya tidak berulang-ulang. Baik, ini soal yang akan Anda kerjakan untuk nomor 2. Tentukan koordinat, titik berat, bidang di samping Ini penjelasannya 3, 2, 3, 3, 2, 6 tingginya Nah ikuti penjelasannya dengan cara, mungkin Kasia lebih tahu atau yang lain Ya, baik Materi berikutnya Anda menggambar Jadi Anda perlu Menyiapkan Mistar Yang Anda gambar adalah Segitiga Sebarang Nah, perhatikan contoh yang saya berikan. Ini nanti langsung Anda upload sebagai soal atau jawaban ketiga. Nah, misalnya Anda menggambarkan segitiga. Anda tentukan panjangnya masing-masing. Ini sudah panjang. Nah, begitu. Lalu ada alas. Seperti ini. Anda ukur dulu masing-masing sisi. Misalnya sisi A, sisi B, sisi C, ini diisi berapa sentimeter, berapa sentimeter, berapa sentimeter. Nah, kalau gambar Anda benar, bagian A itu Anda bagi dua, supaya setelah Anda bagi dua, katakan di titik ini, Anda tarik diagonal ke sana. Hal yang sama, Anda ulangi untuk sisi B, dan sisi C, jadi yang B, Anda cari dulu. Oh, mungkin posisinya di sini. Kemudian tarik diagonalnya. Nah, sudah ada dua titik potongnya. Nah, kira-kira di situ. Lalu yang terakhir, C ini ukur berapa panjangnya, kemudian tarik garis ke atas. Nah, sehingga ketiganya berpotongan, berpotongan di titik. Ini setelah berpotongan, saudara mulai mengukur berapa tinggi garis itu. Saya gunakan warna hijau. Ini tinggi ini berapa? H yang hijau ini berapa? Dan jangan lupa, anda juga harus melihat. tinggi dari aduh besar tinggi dari garis itu yang titik potong ini berapa tingginya dari bawah ini disebut y kalau Anda sudah dapatkan isilah h-nya itu berapa sentimeter lalu y-nya berapa sentimeter kemudian Y dibanding H itu sama dengan berapa Nah ini yang kemudian Anda upload Pada jawaban ketiga Pada Google Form Nah sekarang saya mau bagikan Google Formnya Ya, Dra. Boleh lihat ke slide soal nomor 1 Tadi gak? Sebentar lah, saya bagikan chat dulu Nah, ya, itu Yang mana? Yang mau dihitung Slide mana? Slide berapa? Uh, slide uh, soal nomor 1 Soal nomor 1, soal ya Nah, ya, itu pak. Ini soalnya Ya, yang Anissa dengan Catherine nanti Naila yang atur ya. Kalau tidak ada yang lapor dengan Naila, maka yang mengirimkan itu tidak saya nilai. Pertanyaan oh, eh, Pak. Ya. Itu kawatnya eh, menyelesaikan sendiri Pak. Oh Sim. satu kawat dua duanya. Kenapa? Kenapa? belum ada itu pak belum dikasih tahu kawat satunya yang mana itu apa bebas kita... bebas kamu oh, yang bebas. menentukan kawat satunya ya bebas ya, pak. ini soal nomor satu lalu soal nomor dua ini ada pertanyaan silakan difoto dulu soal nomor dua baik kalau tidak ada ini tugas yang nomor tiga, Anda diminta menggambar segitiga sebarang supaya jelas nanti videonya saya taruh di youtube, biar Anda tonton ulang baik uh, saya tidak mau berpanjang kata lagi, saya batasi dulu sharingnya uh, tugas sudah saya kirimkan di kolom chat, dan itu jangan dibagikan lewat grup manapun